Lionel Andres Messi merupakan nama lengkap dari Lionel Messi Lionel Messi lahir pada 24 Juni 1987 di Rosario, Argentina Tengah Ia hidup dengan keluarga cinta sepak bola Sehingga hal ini turut memberikan pengaruh luar biasa bagi Messi untuk semangat dalam bermain sepak bola sejak usia dini Pada usia 4 tahun, Messi sudah bergabung dengan klub sepak bola lokal yang bernama Grandoli Yang dilatih oleh ayahnya sendiri Walau begitu pengaruhnya sangat besar dalam karir, sepak bolanya justru datang dari ibunya, celia yang selalu setia menemani Messi saat sedang latihan dan ikut pertandingan. Biografi Lionel Messi, sang pemain terbaik dunia dijuluki alien, karena kehebatannya. Sangat pantas memang jika Lionel Messi disebut sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Lionel Messi memang menjadi pemain asal Argentina, yang menjadi kebanggaan dunia bahkan sampai saat ini. Banyak klub yang berusaha mengincarnya akan tetapi tak banyak yang mendapatkannya. Beberapa tahun Barcelona adalah salah satu klub yang berhasil mempersunting pemain terbaik dunia Lionel Messi. Kini pada 2021 Messi pindah ke klub asal Prancis Paris Saint Germain. Ada banyak prestasi yang diberikan oleh Lionel Messi. Salah satu prestasinya adalah mendapatkan penobatan Ballon d'Or sebanyak lima kali di sepanjang karirnya yang tentu tidak semua pemain sepak bola bisa mendapatkannya dan Messi adalah pemain yang berhasil mendapatkan penobatan tersebut lima kali berturut-turut. Semua media, semua klub. Sepak bola, semua penggemar tentu mengakui kehebatan seorang Lionel Messi Jika ada salah satu penggemar Lionel Messi mungkin ingin tahu biografi Lionel Messi Berikut biodata Lionel Messi yang menjadi bintang sepak bola yang selalu bersinar Nama asli Lionel Andreas Messi Nama panggilan Messi Profesi pemain sepak bola, lahir 24 Juni 1987 Tempat lahir Rosario Santa Fe Argentina keorganegaraan Argentina dan Spanyol Ayah Hore Messi ibu Celia cucit ini anak Tiago lahir 2012 dan mato lahir 2015 kiprah di dunia sepak bola penyerang dan Kapten tim Barcelona dan Timnas Argentina.